Ini nya Yang kedua harus loading. Ya. Masih belum masih belum, ini double red Double red tuh, gue Double rate-nya kayak gini, tentu. coba ngerti, gue oh. ngerti, gue ngerti, Oke ini pencet-pencet nih biar Mas Andri suka Aruji dono Aruji dono Ar yang satu ini jalan, si siapa Ninin. Ninin. Ninin. Sama, itu sama si izuna Loh. iya tiga kali bilang scam Aku baru pak. Persentase itu scam. <laughs> Double tiga, lumayan. Apaan tuh? itu? Itu ini, lumayan dapat fragment, dapat fragment, sama ini, dapat master koin. Loading, oh, loading lah. Loading lah. Ah, staff Ah, Gacha ini sangat edan. <laughs> <gat> dada, dada, dada apakah saya tidak diberkahi ke <laughs> sama apakah anda lupa dengan saya Hai wuhh satu-satu uh, lumayan Dapat satu lumayan, satu, lumayan. <laughs> apaan tuh satu tuh loh dapat dua lumayan <laughs> ini master master coin ma 40 master coin, coba, ditukerin ditukerin ke semuanya ini ntar lihat aja ya, di shop mudah walaupun berpengar. dengan cara seperti itu <laughs> iya cara-cara lainnya gini 60 lah loading 60 yuk loading-loading nah loading. Ba nah Hai ya, nah. nah. nah, yang lama ini, nih. nih. <laughs> munggunya yang lama nah, nih, nih, gak, nih. nanti pun di skip juga kok <laughs> iyalah nggak mungkin apa penontonnya lama nunggu ini. Oh iya. eh, ya. nah, tuh lumat? Tuh iya <laughs> nungguin loading. Nah, lo apa diam? Delapan lima tiga delapan persen. Iya, apa tuh? Apa tuh? Apa tuh? Stak anjir A few moments later, ah, Ah, dapat sepuluh sih. Harusnya sih, Wah, Harus tapi dapat sepuluh. <laughs> <Yo. laughs> iya, ih, ngestag. Ngapa? Udah, amit sama. Amit sama amit amit Please, amit. Oh. Ayo, dapat 10 sih. Um, tuh? Um, um, um, um, oh dapat dua. Oke, apa yang 2 3 4 7. 7 8 Nah ini dia. ini 1 2 3 3 siapa nih? Amit, Amit, Amit. Oh, si siapa namanya? Si ini. Oh, oh Ilia. Ilia. Satu lagi. Uh, amit, amit, amit. Satu lagi. Oh, oh, oh, amit buka. bukan bukan bukan. Amit, oh, bukan. Buka. Ya. Yo ninon dapat ninon yuk bisa yuk let's go no. aduh apa Aku begini, <laughs> apa? lagu apa? Perasaan pernah dengar lagu, lagu, lagu, lama, bang. Gak wawon orang. Ah, stop. amit, amit, ah, tapi pingin stop. lagi nih, uh. oh lama. <laughs> oh, wow, kayaknya nih rame nih. Wah, rame nih. Oh, jalan-jalan, jalan. Amit sama, amit sama. Ayo, oh, <laughs> please, red up, red up. <laughs> Uh, dia gue awal awal ya lagi no. nah. berarti pas seratus ya? kayak pas deh pas yuk satu, satu. nah oh, Mm, dapet lima. Lima. semoga lah semoga dapat satu enggak usah enggak usah enggak usah, usah tuker enggak usah tuker dah udah dari itu pun dah bersyukur iya tuh. Hai aduh dulu akhir pertama loading lah harusnya loading ini noo noo Aduh Apakah spar Eh kalau enggak. Kalau enggak apa itu? Hatulah. Eh, anjir, berkali Saya enggak tapi... sih? Bisa bisa bisa, bisa dapat. Ini harus dapat mungkin. Waduh, gua ke Enggak, enggak. Oh, enggak ada jurn... Harus dapat dulu, harus dapat dulu anjir. <laughs> enggak pas Master, master koin ini ada semua. Hmm. Jadi, yang sebelum-sebelumnya masuk, masuk master koin yang limited limited harusnya yo bisa nih yo 110 Sa berarti besok 120 ya. Besok, mm -mm. nah, nih harus harus harus, harus, harus, amed. Amed. harus, harus, amed. harus, harus, harus, harus, harus, harus, harus, harus, harus, harus, harus, harus, Oke, satu, satu. Di lima, ya, hmm, lima, anjir, dua, 5 dapatlah dua, dua, dua, dua, tiga dua, Oke dua, nih dua, dua, dua, bukan bukan dua, dua, dua, dua, dapat dua, dua, aku dua, Aku suka Chloe. <laughs> Yuk dapat satu lagi Waduh dua. Jalur belakang. Karena ada tiga jalur, jalur sepak, jalur sepak, dan Jalur sepak, jalur fragment, jalur, jalur Itu itu hilang, eh, duduk, kok nggak bisa itu, ker, itu itu itu itu, nah. loh non, nggak bisa, ker, ciet, loading, hmm, Red. connecting, gua, wow. aduh, <laughs> aduh, gak dapat lagi, gila, hmm. gak dapat tentang tiga sama sekali, susah, nah. Akhirnya dapat guys.